Semua senyuman berasal dari kisah yang panjang. Begitu pula dengan indahnya sinar matahari yang merekah di pagi hari. Titik senyuman yang saya peroleh berawal dari sini. Hutan beserta riuh para penghuninya. Hutan yang tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memayungi jutaan mimpi masyarakat yang berada di sekitarnya. Melalui ASRI, saya ingin ikut dalam upaya pelestarian hutan dengan cara yang tidak biasa. Kami menyelamatkan hutan dengan stetoskop. Kami percaya, kesehatan manusia dan kesehatan alam berhubungan erat. Manusia tidak akan sehat tanpa alam yang sehat. Begitupun sebaliknya ASRI memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan mereka bisa membayar dengan bibit, kotoran hewan, atau sekam padi Kita juga tidak menutup mata pada perekonomian masyarakat yang semula menggantungkan dirinya pada aktivitas menebang pohon dan kita juga tidak akan menyerah untuk mencari alternatif lain. ASRI mendorong masyarakat dengan memberikan pelatihan pertanian organik sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup melalui konsumsi pangan bergizi dan peningkatan pendapatan. ASRI melibatkan semua kalangan masyarakat golongan yang paling rentan dalam komunitas Asri juga memberikan pendidikan lingkungan dan kesehatan ke anak-anak sekolah karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan konservasi kita kisah panjang senyuman yang tercipta ternyata berawal dari satu titik yang sama yaitu rumah rumah kita adalah alam yang sehat dan lestari